What's up, School Fans? Balik ke Padilla and Good Morning from Penh Sekarang ini masih jam setengah sembilan pagi. Tapi gue udah wajib pasti datang pagi-pagi ini karena tim nasional putri kita akan punya kesempatan untuk membuat sejarah hari ini. Bila mereka berhasil membangun Singapura, mereka akan memenangkan gold medal pertamanya mereka dalam sejarah di Sea Games. Jadi, I cannot miss this one. Gue harus menjadi bagian dari sejarah. itu capture this. So good luck untuk tim nasional putri kita and good luck to me as well. Karena kita akan 13 jam ada di sini. It's gonna be a long day. Karena Timnas Putri kita mainnya pertama, sedangkan Timnas Putra kita mainnya terakhir melawan Thailand uh, Ya, gue nggak mau balik ke hotel sih, karena uh, dari kota ke venue, daerah venue ini Ini sekitar 40 menit, dan grabnya itu sekitar 180 ribu Jadi kita mendingan hemat di sini, kita kerja aja ngedit nanti di lapangan walaupun panas-panas It's okay, kita harus tetap semangat hari ini Dan gue mau kasih lihat kalian aja Nah, ini ada venue-nya Renang di sini, gue harus tarik napas dulu. <laughs> dan ini ada diving juga, jadi enak sih, ada logonya di depan Jadi kalian, gak akan salah venue. Kalau basket tuh masih di belakang sana, jalan lagi 10 menit. Dan ini National stadiumnya mereka atletik, opening ceremony dan closing ceremony akan di ada di sini. Sejak untuk nyari makan, di ujung sana guys, <laughs> jalannya agak jauh sih dekat pintu utama. Jadi kalau dari lapangan basket, itu jalannya sekitar 15 menit lah ya. Tapi kok gue sih, tersiang, gue udah siapin fit bar sih, gue udah siapin fitbar tiga atau empat man di nama Ciselin. So again, eat that for lunch. Tadi pagi udah gue sengaja makannya banyak. <laughs> Kalau gitu guys, belum kita telat guys. Sebenarnya kita langsung aja jalan ke venue nya basket. So once again, thank you so much guys for always supporting my content dari Sea Games. Really appreciate everybody yang nonton ramai banget sih. Gue seneng banget dan semoga hari setelah pertandingan kita bisa interview koi top juga. Itu adalah salah satu pahlawannya bersama Chile untuk tim nasional putri kita. So shout out to them though for their dedication. And yeah, once again jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment and enjoy the highlights and the content today, guys. Excellency, ladies and gentlemen, please keep standing for the next... MC may be Kim, Kim, congratulations! I winning the gold medal. How you feeling right now, man? Feeling pretty good. We got one. I told y'all. I told you in Cambodia we we're gonna get one. Here we are. But What do you? The team played amazing. I'm so proud of them. Everybody stepped up. Man, like I could, I really couldn't ask for more. I couldn't ask for more. You've been with the team for like three years now. Four years. <laughs> Four years. Four years chasing the gold medal. <laughs> finally got it. Hey, now want more? Oh yeah, oh, yeah. we need, we need more. Yeah, more. We need more. Yeah. What, do What do you think is so special about this team, though? Man, um, we had a great coach that built the team like so long. They had a long training camp, like nine months. <laughs> nine months? Blood, sweat, and tears. CBL. You know, injuries, but hey, we all came together and we got it done. And I me mean, thank you. I want. Shout out to Chris. Shout out to Chris for putting us all together, getting us together, having us have like a, you know, a real nucleus for like four plus years. So, well, without Without that, man, thank you. You about to cry? Uh, try not to cry. <laughs> try not to cry. Enjoy the moment though. Thank, thank you so it. much, Kim. She get buckets. <laughs> oh, Hell TV yeah. yeah. Sekarang kita lagi sama Lady, Lady selamat ya Udah dapat medali emas Dan ini anak dari 2018 nih, dari ASEAN Games ya Umur berapa waktu ASEAN Games ya? Uh, 17 17 ya, sekarang udah dapat medali emas Gimana nih perasaannya sekarang ini? Senang banget, karena ini pertama kali ya Indonesia dapat emas buat basket, senang banget Kemarin bisa tidur gak? Uh, puji Tuhan bisa <laughs> Pasti kepikiran guys sebelum tidur, pasti yeah. udah kayak excited banget untuk game hari ini kan? <laughs> gak dijawab aja nah, <laughs> kok nggak bisa tau nah, ini kan kan udah latihannya 9 bulan nah. persiapannya abis ini kan libur nah. ya udah rencana liburnya mau ngapain nih um, masih belum tahu karena abisnya harus kuliah dulu oh. nanti mungkin liburnya ya dekat-dekat cuma 3 hari doang oh nggak jalan-jalan ah ya mungkin ke Bali eh bonus kan lumayan <laughs> <laughs> congratulations lady ya thank Terima you kasih, <laughs> the shortcut and then become pro medal winner right so we already uh, practice uh, it's a long training camp it's nine months uh, every single day every single practice uh, they put all their efforts so right now yes maybe you could say vocal metal uh, make us become a different level but no every single day is matter so every single day we become better is it? The history. Well, how do you feel? What to say? The first one, I, I, I would, I would say, thank you all the Indonesian supporters. Without you, without us. Second one, I just want to say thank you for everyone, especially our girls. You know, I was a strict coach. Like a, it's a heavy loading. Then it's a tough program, but all the girls, they pain, they sweat, they're bleeding, they exhausted. Every single night, maybe they cry on the bed before they sleep. Nobody knows. Everybody only see our gold medal, but no, actually, every single day, we work together and try our best. So, I, I really appreciate that our girls, they deserve a lot of Halo, um, uh, yeah, aku meratakan <mit> <herumlen> <Buffeng> So cute, This is the man, man, the legend, my daughter, my <laughs> with the, with the <laughs> yeah. kita, pertama sejarah, you, thank you, thank you, thank you. Um, kita udah nggak bisa pertanyakan lagi lah dedikasi effortnya Top dan juga Chile untuk tim Putri ini you, just what's you. going through your mind right now dan seberapa bangganya itu sama tim ini bisa berhasil mendali mas? Uh, mm. speechless sih saat mm. ini lebih Nggak, ya kita selalu ngomong kita kita harus juara kita selalu ngomong uh, ke pemain kita adalah juara tapi pada saat itu kejadian wow ini sekarang saya gue merinding Mas jadi uh, ini momen yang sangat luar biasa karena um, bukan cuma kita nggak pernah emas, tapi gimana kita ngerasain susahnya dapat emas itu itu yang bikin ini jadi sangat berharga gitu. Jadi um, untuk dapetin emas nggak cukup cuma punya pemain naturalisasi, kita lihat Kamboja punya empat, punya 5 bahkan, tapi nggak gampang bukan cuma itu. Uh, kita melalui banyak tahap. Saya ditunjuk dari 2019. Setelah berapa? Empat tahun. akhirnya baru dapat emas satu. Uh, itu ngebuktiin semua ini nggak ada yang gampang dan itu butuh proses. Jadi uh, fokus kita tahun ini lebih ke matengin pemain lokal. Jadi kita nggak mau cuma berharap ke pemain asing atau eh, sorry bukan asing lagi, mereka <laughs> itu bukan asing. asing, mereka juga pemain Indonesia. lokal naturalisasi. Tapi kita nggak mau hanya tim ini bergantung ke mereka. Jadi uh, tugas kita matengin pemain lokalnya, kasih mereka pengalaman banyak main dengan tim-tim asing. Jadi ya kita bersyukur itu hasilnya jadi Kalau itu empat tahun. Nggak gampang untuk ngurusin tim nasional putri, banyak ups and downs pastinya. Pilih. Tapi kalau untuk koi sendiri, perjalanan paling berat ataupun tantangan paling berat untuk 4 tahun terakhir ini apa? Untuk bisa tetap stay sebagai manajer tim nasional putri. Kalau untuk tetap bisa stay. <tik> ya terima kasih ke masih percaya sama. Tapi uh, tantangan terberat itu adalah. Ya, Ngurus manusia itu nggak gampang. <tik> yeah. Mereka bukan robot. Mereka punya masalah pribadi. Mereka punya keinginan pribadi. Uh, juga putri beda dengan cowok ya. Banyak hal-hal lain yang kita juga harus lebih uh, sensitif, mengerti mereka. Jadi ya banyak lah. Banyak di luar. Dari basketnya pun banyak. Kan ini 9 bulannya kok persiapannya. Dari Agustus. Dari Agustus sampai datang Little Shooter kemain nih iya. dan juga coach itu eh coach Ito stay with coach Sofi juga sekarang ini iya. selama beberapa tahun terakhir apa sih membuat coach apa coach itu itu percaya dengan kalau coach Sofi ini bisa bawa tim ini sukses uh, ya memang dia layak mm -hmm. dan uh, yang kita lihat kenapa dari awal kita memilih dia adalah uh, attention ke detailnya dia itu bagus mm -hmm. jadi itu yang saya lihat pelatih pelatih di Indonesia perlu belajar, jadi uh, ya itu yang kita juga melihat hasil kesabaran uh, dia dengan tim ini selama ini dan dia pun stres tetap terbiasa dengan pemain-pemain Taiwan yang sudah yeah. sudah pintar gitu ya, ini kok gak ngerti apa-apa gitu jadi ya kita lihat gimana semua benda pada waktunya dan ini 12 pemain putri yang sangat spesial banget kalau Kowitab sendiri paling suka dari 12 pemain ini kenapa ini suka banget sama mereka nih? apa membuat so spesial? Uh, buat saya, bukan cuma 12 ini masih ada bagian dari hmm. perjalanan kita yang gak ikut kesini iya uh, yeah. buat saya mereka juga spesial tapi 12 ini adalah pilihan dari Sofi. jadi kita berikan uh, semua pemenang dia untuk pilih pemainnya Gitu, ya. jadi bukan dari kita manajemen tapi ini dari Lati. Ini kalian hebat banget ya? tanpa ada Liga Putri. Sekarang ini mungkin ada adalah pertanyaan titipan dari netizen. Apakah habis ini akan ada Liga Putri profesional? Tugas saya Liga Putri. Tugas saya ngebentuk tim. Jadi saya nggak peduli uh, omongan netizen ada Liga Putri atau enggak karena bukan tugas saya jadi itu besar kalau tanya ke saya. Tugas saya ngebentuk tim dan Ya saya cuma ini jangan terus pressure berbasis tentang tiga putri karena mereka sebentar lagi akan membuka rahasianya kenapa? Karena begitu rahasia itu dibuka sebetulnya bukan salah mereka. Jadi nanti aja tunggu waktunya mereka ngebuka. Jadi tunggu aja sabar. Uh, yang saya sangat tahu itu bukan salah mereka, tapi ya nanti akan terbuka kenapa? Salahnya kan Before I let you go call Lakers Denver prediksi. <laughs> In Lakers in Oke, okay, thank you so much, and enjoy thank you. Congratulations once again.